Villagers yang berbahagia, dimanapun kalian berada. Oke, okay, kita kembali lagi ke video channel kita yang baru ini. Oke, okay. okay. ini kesempatan kali ini kita akan bikin apa namanya ruangan bermusik buat villager-villagers kita, temanya musik, guys. Tapi dengan seadanya, ya. Jadi, kita. Uh, Bikin sesuai furniture yang kita punya ya nanti kalau ada sumbangan dari teman-teman Kita pasang lagi Gitu deh Jadi ini kita mau nunjukin uh, Cara sederhana Untuk bikin ruangan yang bertema Yang di sini itu untuk alat-alat musik Nah ini caranya nanti step-stepnya Silahkan dibaca nah ini ini nanti lokasinya kita pilih di sini di baratnya kantornya Tomnuk ya baratnya alun-alun terus nah ini kira-kira kita pakai berapa kotak ya sebelas kotak kalau nggak salah 11 jadi pagarnya dua berarti berkurang jadi 9 ya sembilan nanti dibagi tiga tiga kotak tiga kotak tiga tiles tiga tiles nah, buat entrance yang tiga terus buat sisa ruangannya nunggu kotak nah, itu jadi biar bisa center nanti nah ini awalnya kita pilih gitu tadi terus kita bersihin bersihin dulu nih ini nih karena kita udah isi-isi sebelumnya jadi itu kita bersihin dulu tadi. Nah ini kita nebak pohon, terus getok batu dan pindah-pindahin pohon, pindah-pindahin bunga, terus ya nanti kita susun satu persatu. Nah di sini lama ya guys, jadi bikin uh, apa namanya? ruangan yang bertema atau space yang bertema di Animal Crossing New Horizons ini emang lama jadi kalau mau bikin sesuatu di di game ini itu emang lama prosesnya kalau mau bikin ruang-ruang tertentu gitu Eh kalau asal ya tinggal taruh aja jadi kalau kalau kita pengen sesuatu yang bertema kita memang, memang lama sih. Oleh gitu emang sih apalagi itu nyambungin kalau mau memulai bikin Pulau tuh, nyambungin bed baru itu lama banget sumpah. Nah ini tuh kita tebang kebangin tadi, terus ya, beduennya kita uh, bersihin lagi. Nah ini enak banget ya ini. Membangun tebang pohon, tapi kalau di dunia nyata zaman gitu-gitu banget ya guys, kesang terbanjir. Kayak kota sebulan banjir. Nah, ini kita congkel terus ini ini buat eh, ngitung ini sih apa namanya pet base sama rencana sih mau tak pakein nah, bushes juga sharp juga cuman ini kalau sharp kan butuh berapa hari nah ini ngambil balon tapi yang kepegang hmm terus kita skip ya, ini ini tak skip videonya, <laughs> kelamaan ngatur lagi. terus ini bunganya tak rapiin, buat ngambil biar ini ada ini susah banget sih. ayah pegang bunga ya, <laughs> ambil deh bunga ya. Nah, nanti good, nanti nanti itu kita tukar itu. Nah, ini kita ambil bunganya ini buat narok space nanti buat pakir ya guys buat sama buat bikin entrance akhirnya ke depan tinggal tanamin khusus di situ nah ini udah bersih udah kosong tuh nah sekarang saatnya bikin petwish nah petwish ini aku belum punya banyak sih belum bikin custom custom juga ini masih default pokoknya manfaatin apa, -apa yang ada dulu deh ata defaultnya gampang kapan-kapan bisa bikin. Nah ini aku selarasin buat uh, yang atas ini ini gua ini aku lanjutin ke sana ujung kiri yang dekat jembatan biar bisa dua kotak. Nah, gitu. Lama ya bikin bikin kayak gini lama emang. Jadi bosen ini terpanjang video ya udahlah. Terus kalau udah ini kita hitung tuh kita hitung bunganya itu berapa? 9 kotak jadi yang tengah tampil tiga buat entrance ke apa ruang musik ruang konser nih namanya ruang konser. Ya. Oh iya nih ruang konser nih ruang konser villagers nih dia. Nah itu ada entrancenya biar kalau ada Beberapa villagers gitu bisa ngomong keempat kali, Ter terus mau tak taruh itu, taruh kamera di depan. <tuh -tuh. Nah, ini tiga udah terus bikin dead nya Oh iya, ini, nah, itu caranya. Biasanya sih emang ini nyebelin, biasanya kadang hapus sendiri. Ini juga berapa kali kali aku biasanya menghapus terus uh, apa di cornernya gitu pet base itu kadang malesin dulu jadi bikin bad base emang melelahkan guys apalagi terafoming ubah uh. bentuk pulau itu ada tak, belum sampai sekarang capek bro nah ini ini capek kan salah dikit aja harus ngulang mencet dua kali tuh. Ini apa enggak ada gitu, kayak SketchUp gitu langsung bikin bla bla bla gitu. Jadi, nah kan salah lagi. Nah, ini nih, jadi terus jadinya yang tengah motobedain kayak gitu ya. Kayak ini panggung konsernya gitu, eh, tapi warnanya sama dong. kalau beda beda warna malas Nah itu aku punyanya itu, udah pasang itu aja. Ini biar nggak nyaru juga sama alun nalun. Nah bukan berantakan. Ini yang bikin game gini amat ya, lama bro. Gitu. Eh bro, ini tolong dong, ganti itu. Stress. ayolah ini, ini ini buat ngefulin ini ya ini di buat oh iya itu sambil ngitung ya biasanya kalau aku guys jadi sambil ngitung oh ini biar bisa center apa namanya berapa kotak gitu nah, nanti kalau pulang kita pas-pasin ini sih ya enggak enggak enggak pakai sketsa atau apa gitu hitung aja berapa kotak berapa kotak bisa senter apa enggak gitu. gampang dulu gitu aja nanti ember belakangan jadi kalau udah ketata semua ya kayak bikin kota lah jadi apa namanya seadanya dulu gitu gak bisa langsung bagus kok enggak sih bro jangan dong okay. jadi biasanya nah gitu nah ini kan ini nih gini, nah antar karena terus saya hitung itu kurang nah itu tambah nih akhirnya deh kan jadi tambah jadi nggak apa-apa lah nggak singkron sama sebelah nggak apa-apa lah yang penting cukup ntar kalau udah ada waktu lagi kita mending lagi pelan-pelan yang penting jadi dulu okay. Oke okay, ini oh ya yeah, ini tadi ini videonya tak putus ya ini udah bikin itu apa namanya fansnya pagernya pakai yang kayak di konser-konser gitu ya yeah. pakai yang di konser konser gitu ada pakai itu kalau salah cuman pakai iron nugget iron nugget kayaknya nah kan, belepotan. ha <laughs> salah lagi oke okay. ini naruh fence nya kelilingin dulu terus oh iya yeah, itu yang di luar area yang kita mau bikin hero aja dulu ntar kalau udah jadi, baru diapain? baru kita benerin lagi nah ini yang kita fokus di uh, area tengah ini dulu nah nah Center kan tuh it ke belasan. nah kita tarik nah Center punya gimana ben? ah susah banget sih Ais buahnya nah gregetan kan main gini itu gregetan itu sumpah deh nah, nah ceritanya itu entrance gitu masuk ke ruang konser musik yeah terus ini ya, tadi udah ambil-ambil beberapa apa namanya alat musik buat naruh di sini ya eh, punyanya grand piano bro jadi ini taruh situ ceritanya gitu gitu eh geser sana bu nah geser sana udah terus naruh apa namanya saksofon punyanya misalnya seksifun mana seksifun ya seksifun atau Oke okay. punya dua taruh dua terlalu ada yang punya gitar tukeran deh atau apa gitu silu ada nggak sih Hei. taruh biar bisa di belakangnya orang mainnya jadi pelajar bisa di belakangnya itu main gitu Asik ini taruh di system nah ini sebenarnya mau tak ganti ya nanti guys ini soalnya nggak bisa dimainin kayaknya sama si itu enggak tahu deh saya belum belum belum tahu siapa tahu keke ntar main di situ gak jadi ini pensi si geser soalnya lagi ini apa namanya auto Oke, okay. terus apa namanya ini naruh marimba kayaknya malu marimba, mana marimba? Nah disitu situ marimbanya ini buat geser, tadi tak geser ya papa paman. Terus itu belakang juga tak kasih buat lewat, yang tengah-tengah aku copot. Jadi empat satu empat. Oke. nah itu guys kalau mau center enak kalau ada yang pengen diubah jadi gampang nah terus ini taruh juga ya, biar nggak kosong aja sih itu harusnya pakai yang lain nah ruangan ini udah kelar jadi apa namanya intinya udah ada full semua terus baru kita pikirin yang sebelahnya yang di luar area ini. di luar area ini, ini kita coba dulu, oh yaudah fungsinya kan, udah nyala ntar terus nah di ruangan yang sebelah ini, kayaknya menarik kalau bisa kita bikin sesuatu nih nah ini pohonnya tapi pindah nah biar ada nggak gersang aja sih, jadi nggak terbang tapi tapi pojok-pojok biar bisa ada apa namanya pohonnya kita senterin nanti uh, apa namanya pohonnya enggak yang bawah ini juga tahu benerin ini buat nyongkil nyongkil nyongkil bahasa Indonesia nyongkil itu apa eh uh, lah, lah. makan dulu terus jadi Superman nah ini buat terus yang satunya karena ini tak ambil, yang satunya juga tak ambil. Jadi, oh iya guys, ini bahasa ku, ini campur-campur nih. -campur ini mangga, mangga bungco. Gue sih tadi hobi yang menang. Nah itu tak bersihin, terus ini buat entrance terus kembangin bangkitin titul nggak ding itu oyeng, ngapain nih? Taruh lagi, Bu. Ngapain? Banyak, kan, Bu? Nah, taruh lagi. Oh, ini video, ini potong-potong ya, guys. Ini kelamaan soalnya mikir. Dan ini ntar, kalau teman-teman mau nyoba, itu ntar mungkin lebih lama dari video ini. Jadi, gak usah kaget karena pasti beda kan kondisinya, gak mungkin bisa sama itu yang Siapa tahu sih, cuman biasanya pasti beda nanti waktunya kasih beda nanti treatmentnya belum pohonnya beda terus nah ini tuh tuh, tuh, tuh tak pindah doang ke situ pohonnya biar biar sama sih sama kayak yang ujung-ujung jadi di ujung-ujung kasih pohon nah beres okay, dah. nah terus di pinggirnya oh enggak nih ini enggak di build fence dulu jadi di, di pet dulu pet wish nah pet wish dulu eh hey, yang satunya nah karena punyanya ini guys jadi disamain aja ya biar biar selaras sama samping das bikin ini di Nah, kenapa kok mulainya dari sini dari selbedis ya, biar gampang biar gak bolak-balik bro pokoknya taruh aja dulu petersnya dikelilingin dulu terus apa namanya jalannya luar ya jalan luar entrance habis itu peters dalamnya apa nya atau apalah itu namanya paddress pilih yang mana kalau mau custom ya cari yang custom ini eh, bisa kan itu ya dari ini tendanya bisa custom atau nyari punya temen harus bikinin temen ntar sharing code nya buat dipakai di pulau kita bisa kok. gitu nanti kapan-kapan deh kita bikinin terus kita sharing ya nah, lewat-lewat video oke okay. eh, ini belum sebut nih ini bikin itu dulu nah ini udah <tuh> udah komplit sorry udah terus kita pagerin gitu e, 12 kita pagerin keliling dulu karena ini center jadi enak nih Sebenarnya kalau mau tap, kita bolongin yang tengah itu yang atas biar bisa Uh, bolak-balik bisa tuh itu jadi bisa ini nah ini kalau nggak kelihatan gini guys pencet x nah. kalau nggak yakin nah ini pencet x itu buat lepasin gitu emang eh. akal-akal ada -akal masih ini sebenarnya nggak gitu itu apa apa terus nah itu yang bawah itu ntar ada kalau nggak ada satu itu rencananya mau ta tanemin sorbs jadi semak-semak uh, gitu yang itu ada di lift itu beli di lift gitu kayaknya bagus di situ bawah nah dekatnya ada table situ, nah ini naruh stalls, nah stallsnya ini pakai customize ya ini bisa kok di customize, cuman beli bahannya dari granny, timmy sama tommy itu nanti di customize ada berapa pilihan, terus kalau mau custom bisa situ oh iya barbeque nya taruh barbeque terus apa ini? tempat sampah kalau nggak salah ya kan tempat sampah terus nah ini karena lagi pandemi taruh sih taruh buat cuci tangan kalau mau masuk sini itu cuci tangan dulu gitu. nah ini amplifier nya taruh sih <tuk> ini deh kayaknya biar ya kelihatan isi aja sih <tuk> oke okay, kayaknya udah semua nih ini garbage bin udah udahlah. udah nggak perlu nah udah semua nah ini juga aku taruh kamera ya Bro tadi di beberapa video sebelumnya potong nah, potongin tapi ini naruk. cuma naruh itu dong naruh itu ada buat di iya, buat di entrance tuh dikasih gitu kalau biar kayak konser-konser gitu terus ini kita cobain. Oh ini kita kelarin dulu. Lagi hujan, titik rintik ini. Udah. Nah itu, ntar kapan-kapan kita ceritain tuh ada. Kita karakter kan pakai itu tuh Pakai crown. Uh, yes. Nah ini finishing, finishing alsa. Hah. Beli kan. Nah finishing, touch nya kasih lampu, floor light itu dapat dari Kreni kalau nggak salah dari Timi tapi Beli terus ini naruh ya furniture aja ya biar isilah masa stallsnya nggak ada wih jualan alat musik sama teh nyambung gak sih bro kagak lah oke okay. itu itu itu mahkota mahal itu bro kapan-kapan tak tunjuk ini mahal itu sweat nah ini kita nyoba bla bla bla terus udah fungsi semua bisa bisa dipakai semua jadi ntar kalau ada villagersnya di situ dia bisa main nah, itu deh bro. terus nih udah semua ya nah gitu guys jadi ini sederhana teman-teman bisa kembangin um, bisa kalau punya alat-alat musik tambahan gitu bisa tertukar-tukaran sama teman jadi kalau udah pernah punya itu beli lagi di mesinnya si tom tomnuk di kantornya itu ntar ada kita bisa beli item yang pernah kita punya gitu jadi bisa tukeran sama temen kalau punya misal kita butuh gitar nih kita punyanya itu saksofon, itu tukeran lah sama gitar punya temen gitu apa-apa ya sama-sama bagus bulanya nah ini udah jadi jadi kalau mau cepet itu kita main bareng kalau main uh, animal crossing New di sini jadi kita itu bisa ini yeay bisa cepet bangunnya tuh cepet gitu oh iya jadi nggak perlu time travel yang gimana-gimana oh iya ini pulau ini sebenarnya ini time travel ya guys tapi nggak yang time travel pulang balik-pulang baliknya ini cuman buat ini aja buat biasanya buat ngusir penduduk nggak buat ganti penduduk nah ini nih itu main sih bocah simbol krim main bro wes asik bro kita dengerin dulu kasih kan iya ini kalau apa namanya rame-rame itu -rame, bagus jadi kalau ntar ada-ada nggak ada, cuman ini kan cuman Walker nih ntar kalau ada si villager lain bisa bagus nah ini setelah jadi tadi kita cek masih bagus nggak rating kita Oh ternyata masih bagus Oke okay. jadi kapan kamu bisa kita lanjutin lagi buat bikin lagi sesuatu yang baru nah kalau ada usul mau bikin apa coba dong usulin di komen. Oke okay guys, ya udah, gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe channel baru kita ini ya guys. Terima kasih banget dong.